Alam kamarohullohu wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam untuk semua yang ada di kaca ini. Oke okay guys hari ini kita akan lanjut lagi di kontraban polis. Ini hari, udah udah berapa ya guys? Kita udah upgrade rumah ya. Uh, apartemen. Oke okay guys hari ini ada event ini guys. Uh, Olimpiade. Jadi kita harus banyak yang harus dijegat ya guys kayak gini nih dari Kingdom of RK mobil nora merah ban tiganya kempes kempes tiga-tiganya sama salah satu darinya kaget let's go <tuk> uh apa ini lagi guys Check whether a given vehicle does not exceed the permissible total weight you will find it in the vehicle card in your service manual wow oke okay. ada ngecek berat guys ini mah enteng nih 160. timbang ulang buka celana eh box helis afkaristan 76nj 8dm5 vehicle card mikros 26d Ogire, oh, mobilnya benar-benar harus dicek juga. Oh. Vehicle. Micro 26D. Oh. Wow. Kagoris. Wow. Ye. Mobil, sekarang mobil udah benar, Berat udah benar, Enggak ada yang rusak kah? Gak ada ya? Elis Kozlov, tujuh enam 8 delapan cm. Masih, masih, umurnya ada tiga Oke, okay. register nomor harus ini dimana nih? Ngatanya vehicle card oh, plat nomor FGV 372 tiga tujuh Oke, okay. L, max, Oke, yuk, gitu kali. Mudah-mudahan bener ya, guys aja besesta uh. maju kita lihat dulu Beratnya berapa berapa 1260 iya yeah. ban ban normal ini apa nih gak ada tutupnya bener normal normal Aduh woi oh iya. itu nya amat Jok, jok normal FC Duduri 4x332 Republic of Kegas oh bener-bener Republic of Kegas 1580 tunggu ya jangan kemana-mana ya Republik of Kagastam, Kingdom of RK, mobil warna merah. Oke, okay, aman-aman. Kayaknya dia aman, ya guys. Ini yang masih jauh, masih jauh. 83 itu plat nomor lah, AFI, AFI X, varila 4x4. Wah, guys, kita harus mengenali mobil, guys. Hai enggak ada rooftopnya guys tipe B convertible audio oh, B. max 1580 oke. Okay. ini berarti dia berapa 1580 ini berapa di sini oke okay. maaf ya lama ya karena hari ini banyak aduh banyak ini guys banyak acara wah wah penjahat ya guys What? Kok ngomongnya gitu, dia penjahat, guys. gue salah, oh bener. Hei, udah ngomongnya finally, finally kan gitu, kan jahat ya? Kan niatannya kan oke. Okay. 1230, ban kempes, ban kempes nih foto julius jus itu mobilnya azar mobilnya azar mobilnya azar Azar batu yang panjang, azar V 1520, wah mobilnya salah guys, ubah mobil mobilnya salah nih, 1520, nah jadi jus jaket, toy, kayak e, ye ye 287, kayak e, ye, ye. Wow, dia mau menahan-nehannya pake meh, kena, biaya kau kaya-kaya yeah, yeah. oh, Hai pusat depan salah depan belakang salah ini kempes dua Oh tiga loh jendela pecah lagi jadi nggak mau keluar loh. Gua harus periksa dengan seksama Apakah orang ini harus ditangkap Atau tidak Atau hanya dibalikin saja Mobil warna merah Dia agak negara apa Bagas tam Hai, 12 juli kayaknya lo hai, boleh masuk deh guys hai, gue ada conteng-conteng-conteng hai, hai, boleh hai, ah. Maaf ya, walaupun nanti salah. Oh hai, nah, hai, Wah, ini truk nih bahaya nih guys. Masih ada mobil lagi nggak di belakang? Apa dia harusnya gue tangkap? KGI. Ada sih baru komando. Eh yes, ban satu opes Mau apa ini? Masuk ya. Le ayam 3 4 Diem onpack bisa emang Coba, gue unpack dulu kambingnya. Kabur enggak? <SILENGALAN> Mbaknya bisa di center. <SILENGALAN> Ban kempes. Berarti berapa nih? 580. Eh, gue belum ngomong sama lu ya. Chicken, kok chicken gambarnya sapi? Eh, sapi kambing. Lubi. Kendaraannya Lich lima tujuh. Lich lima Mana tuh ini dia? Lich. ini benar sih? Miroslav Kulkin. Miroslav Kulkin lima noin tanggal empat. Kalis April satu kita sendiri ikan dua kambing 4, eh ayam empat kambing dua Berarti berarti empat lima delapan puluh. Tapi kambingnya suruh bawa masuk dulu. Horoskop baris. Horoskop baris. Coba sekarang ditimbang lagi. Empat delapan masih bisa jalan. Tapi banyak kempes satu tuh. adalah masuk kalau salah apa pey ya guys satu lagi nih bener nggak tuh ya Tuh kan gak boleh kan, ada ah, yang gak boleh kan apa tadi guys? Audit oh, coba lihat hmm, oh, uh, Black tayo sebelum ke Black. Itu ini, it, it, it. hmm, ininya udah hijau semua, ininya gara-gara ini doang ya damage. Check -nya. Harus kepramsama, Akhmadur, beliau Kingdom of RK ini. Oh, trison, Akhmadul Khalid, tuh kan ada kan? Oh, nah, yang ini tepuk wadah day. Yeah, let's go. Diem yeah, situ. Okay, no Kita beresin mulu mobilnya. Buka. Oh, apa artinya bodro Apa ini pokok? Yo di promo squad gua. Oke. Okay. Very hot, very hot. Ini mah enggak ada ya. Uh. nggak bisa, guys. Oke, gitu, guys. Oke, okay, ini bisa nih. Oh. Uh. Oh. Uh. kontak banget, bang. Habis itu punya ini let's go bisa nggak gila sekali dapok sekali tabok, pasti bisa nggak ada, nggak oh, ada di atas, di atas nggak ada guys, habis, ya beresannya sudah nggak ada lagi orangnya, ada, atmaduro, go about om bisnis under the dashboard Wow ternyata ada di bawah dashboard guys gimana yang ngambilnya di bawah dashboard tuh Oke oh, tuh gitu. Oke okay. aku mau ini jual dulu barang-barang bukti kontraban ya Uh, banyak kan taruh di atas dulu deh eh, ini nggak bisa ya itu hasil dari itu guys uh, perjuangan wow salah wow salah guys Oke, okay. kita mau taruh dulu ke itu. Hari ini udah selesai. Kantor polisi. Let's go. Yo. Ada yang ini enggak ambush. Disergap sama begal. Kita mumpung masih pagi. Eh. Uh, Oke. Kabur. Prant. Ngeri di begal gua. Bawa barang sitaan nih banyak nih. Meninggal sama kesirena ya guys. Dipakai, emang gak dipakai sama aja kali ya. Begal-begal aja, udah uh, belum bisa update mobil, guys. Mahal, awas, Pak Polisi mobilnya susah nih disetir halo wah oh, nukar hmm? barang murah amat cuman 176 eh sudah lah let's go bye udah semua kan udah kayaknya sih. awas ada polisi tuh oh, di pinggir situ tuh dia yang itu lagi buta bro that's good, guys susah banget ini nyetir mobil kayak oleng Hai mabok apa gua Hai peksinya jangan, jangan ya hai hai hai minggir waduh uh, pecah gitu guys Kamu okay, bilang kecil enak kali ya, lincah kali ya. Seribu tiga 1.300 guys mahal. Perjalanan jauh, oke okay, lagu anak-anak nih guys. Naik, naik ke puncak gunung. Oke. Okay banyak pohon cemara kiri-kiri-kanan banyak pohon cemara guys ada yang nyusruk stop pusat lebih hancur sudah-sudah sepertinya sih guys mari kita bobo di rumah yang baru yeee let's go hari ke 13 duitnya habis cuma 150 hmm. oke okay guys sampai sini dulu episode kali ini di kontraban polis Oke okay, guys. Eh, udah surat ya bentar baca dulu, guys. Itu kemana? The bla bla bla border guard Oh, ada yang hilang. Guys, ada yang hilang, guys. Oke, okay, guys, sampai jumpa di episode berikutnya ya, guys. Dadah.